Berketit bu berteleh Tak berduit nang mali HP Hidup tak jadi buat aden Pikir waras jadi lagi le, HP malu ten kawan Orang tua jadi sasaran Yang malam ngempas tulang Untuk anak yang 我 ketidup bertelasa, tak berduit nang meli hp, hidup tak dedi buat ade, pikir waras jadi lagi le, tak berhp malu kawan kurang tue jadi sasaran, yang malam ngempas kentulang. Untuk anak yang tersayang Ini Nak mali ini mali itu, orang tua yang dikerut. Nak mali ini mali itu. Yeah. Halo, Supradi. Sekarang kita berada di Pantai Batu Bedaun, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Kita masih bersama tim Touring Bubble, masih menjelajah wilayah Bangka Selatan. Dan kali ini kita wisata ke pantai. Tim semua udah turun ke bawah, merapat mau ke merapat ke pantai untuk melihat secara langsung pantai batu berdaun secara dekat. Ada apa di sana? Kita lihat sama-sama. Ada yuk Gebik. Kita kemana Iya ya. Yuk. Ya. Ya, Kita Pantai apa yuk? Pantai Batu Kaki Keanta? Kaki, keanta. Topi. topi Keanta kaki, kaki. Dan pantai Batu Braum Dan, Dan kita lihat topi Keanta Yang mana topinya kita lihat nanti dan pantai ini juga disebut pantai topi, batu topi keantar. Halo, di salam budaya. Kali ini kita berada di pantai Batu Berdaun, atau pantai juga bisa disebut dengan pantai Batu Kopi Ki Anta, Ki atau Ake Anta. Nah, pantai ini berada di Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan. Masih di kawasan Bangka Selatan, kita kali ini bersama tim Touring Bubble. Nah, bagi spradi semuanya mau tahu pantai Batu Bedaun itu yang mana? Nah, ikon pantai batu Belawan itu sendiri adalah yang ini itu Sayang, sebenarnya kondisinya selewet karena matahari e, condong sana karena pada saat kita ambil video ini pukul 16 lebih 56 ini. Nah, sementara Topi Ki Anta itu sendiri atau batu topi Ki atau kaki ke Anta itu yang ini, dan itu tuh sebab mananya topi itu sendiri kita nggak tahu kurang tahu, yang pasti menurut cerita masyarakat setempat, Anta ini disebut juga patut topi Ki Anta. Ini itu kurang tua yang Nang Mali ini Mali itu bersama tim Turing bubble. Nah, suradi kianta atau akeanta itu adalah tokoh seorang tokoh pahlawan legenda yang ada di Pulau Bangka. Dan <gülüyor> di sini ada tim Turing bubble sana itu ada Bang Pendi yang oh, lagi melakukan operator. drone. gede pilot. Halo, deh. Hai. Ada kakak Yao. Ada Halo, Pablo. Hai. Hai. di Pantai Hai. Batu Beron. Juga di Pantai <laughs> Topi ke Anta. Iya. Ada capung lewat. Oh, iya. Gimana sensasi Cangungnya pantainya? Pantainya Sanatu. Sensasi pantainya gimana? Sensasinya ya, pantainya lumayan bagus, cuman tuh sana tuh banyak kapal perang. Oh, kapal tempur. Iya, kapal tempur. Kapal sedikit mengganggu pemandangan di ya. Di pantai. Sebenarnya pantainya keren ya? Keren pantainya. Hmm. Coba ada lain? Enggak nelayan. kalah indah. Aduh, Aduh, po uh. ya, ya. Kita di pantai? Ya, Batu-batu daun. Desa? Permisi. Kecamatan Rimba Simpang Rimba, rimba. Oke. Okay. Santai sejenak. Kita baru sampai. Di sana ada. Yes. Oke. Okay. Di sana ada kapan nelayan. Bisa dilihat bapak di sana. Tuh. Hai Saat ini kami sedang berada di Pantai Batu Berdaun, mm. Desa Permis, Bagai Selatan ya Yes. Bersama kami di sini ada Abang Ian Siap Turun-turun ya, Kemudian bantuan. Ada. ada Kak Gabi ya, ya. Ada Bang Fendi dan keluarga Ada Desi sama anaknya Dan yang berusaha lewat tadi <laughs> Siapa itu? So? Berulimanetika Berulimanetika, ada kakak siapa kak? Saya Erwin Januari Erwin ya. Kepun Kepun Yes Anda sendiri siapa kak? Juga bingung kita tadi ya? udah lihat Ade belum belum album saya belum belum tampil Oh gitu oh, ya hmm. dikit -dikit. tadi Ade batu jauh batu topi akeantar oh, ya. disinyalir katanya ada sejarahnya sinyalir ya hmm. tapi nanti kita cari lagi apakah ada sejarah batu itu hmm. ya kita tadi sudah lihat sudah ada dokumentasinya sekarang kita mau jalan pulang lagi ngaliat, ke Sungai Liat ke Pekapinang ke Tenggering Babel terima kasih buat yang udah nonton hari ini Sekali lagi kita angetin buat kamu yang menonton, jangan lupa untuk, untuk like dan subscribe Subrik, Subrik ya <laughs> Subrik Pablo Vanca. Yes Oke, okay? like comment komen dan share Oke, okay, kita ketemu di trip berikutnya okay. Lerang. Lerang, sip. Kita pulang Pak Minang Turing <tolongan> di Pantai Batu brown Desa Permis, Kecamatan Sibaribah, Bangka Selatan Keren, keren, keren Nak mali ini, mali itu, Orang tua yang dikeruk. Nak mali ini, mali itu.